Akankah Euro USD terkoreksi secara umum? Bias harian pergerakan Euro USD terlihat masih berada dalam kondisi bullish, dan jika diperhatikan, harga sedang tertahan di sekitar area resisten.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 Sebaliknya waspadai jika harga euro, US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1.15347 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.15223. Sekian analisa forex untuk tanggal 13 Oktober tahun 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda, silahkan hubungi 081212